siapkan mental anda mental anda, mental gua juga ya di depan kalian dan di, di depan gua juga ini ada sebuah tas ya gua... tidak menghadap ya oke okay. tiga dua satu oh, kata <tuh> berarti satu lagi nih?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 Oke okay guys, balik lagi bareng Wah dan Drmolana. Di video kali ini kita bakal gaca atau chapter 9 chapter baru. Chapter 9 bagian pertama ya. Dan karena nanti ada, ada juga bagian keduanya Bagian pertama ini cerita dari Victoria ya, dari apa? Siapa namanya? Backpipe dan Silas ya. Nah, di sini ini ada dapat PO tambahan mungkin karena tadi itu apa? Perpanjang maintenannya dan masih saja ngelik bang sepertinya rame ya ya mungkin karena episode baru ya ramai satu jam kemudian sore halo sore juga bang chandra maulana bang Widiharto, udah gacha kah belum gimana mau gacha nih ini nge-lag astagfirma masih saja mereka tuh keluar hmm, lagi. Waduh, ada gambar lho lho. Nah, kita dulu Oh, tonight, dokter, ada kesempatan untuk pergi Dokter, awak, dokter, awak, awak, awak, awak, awak, awak, Tambahan satu jam lima biji doang. Nah, Karena Berapa orang di sini? berapa orang? Baru satu orang. <laughs> ya sudah lebang-bang. Bang. Kita gajah Oke, okay, nice. Oke, okay, apakah kita mendapatkan something baru di sini? please Mbak, Mbak Tomat. Mbak Tomatsu Haruka, saya salah satu penggemar anda juga ya, ya karena seiyunya Mbak Tomatsu Haruka, seiyunya Asuna oke, okay. let's do this, let's go 10 pertama oke, okay, kita siap-siap siapkan mental anda mental anda, mental gua juga ya di depan kalian dan di, di depan gue juga ini ada sebuah tas ya human resource department kita buka oke okay, guys go kuning ya kuning biasa who is dead tentang dirimaknya kanuka wow <laughs> oke okay. pakai topi lagi kita ya uh, ini aman kan terang ya oke okay. masih terang ya uh. See. Wow, mati dulu. Istirahat dulu, istirahat dulu. Oke, okay, kembali lagi kita ke sini dan kita mulai. oke okay. 30 kali pull karena pt pt dari banner kapan ya? Eh? waduh karena dihantam banner limited terus sampai lupa ini banner kapan oh bannernya si ini siapa namanya si kakaknya biswak itu let's go 3 2 1 Boom. apa ini cuy satu oke, okay. saya mulai berdebar-debar. Sniper oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. tiba-tiba langsung dihantam eh, itu... banner limited lagi. Nah, gitu. Meransa me desu. この刃あなたのために振るわ <laughs> コードこんにちは。あの ありがとうございます。いや、ありがとう。お越えらこそ。Ya, <tuk> satu lagi. <tuk> Saya kata. okay. okay. <tuk> <tuk> <tuk> mengerti. Wahatashi no petai o tidak menghabiskan banyak ya. Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Uh, mantap. 30 kali pun. Uh, keren, ya. Thank you very much Hyper Grip. Saya suka Anda walaupun Anda sedikit ya gimana-gimana gitu tapi saya suka game Anda ya. Sisa 10.000. Mantap, thanks!